Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dan teman uh, Pada uh, hari ini kita akan bahas adalah bilangan atau menambah dalam Python uh, vital uh, Apa yang kita bahas pada kesempatan adalah ada bilangan, kemudian ada operator alatmetik, kemudian ada fungsi print, kemudian variabel, kemudian ada fungsi absolut, integer dan kemudian ada operator penugasan, kemudian ada uh, tanda kurung yang urutan diperhatikan, kemudian ada tiga jenis kesalahan. Baik teman-teman mahasiswa, kita mulai dari pertama adalah bilangan. Uh, bilangan dari Python itu ada bilangan Integren atau bilangan bulat, kemudian ada Bilangan floating atau bilangan pecahan Misalnya contoh uh, Bilangan bulat itu misalnya uh, 1, 2, dan seterusnya Kemudian bilangan pecahan Misalnya ada uh, 0,5 1,5 17,7 dan sebagainya uh, Kemudian yang selanjutnya ada Operator aritmetik di dalam pemrograman tentunya ini pasti ada namanya operator aritmetik ya. e, di dalam Python itu ada lima e, operasi aritmetik dasar yaitu adalah ada penjumlahan kemudian pengurangan perkalian pembagian dan eksponensial nah, misalnya penjumlahan misalnya simbolnya adalah tambah Kemudian pengurangan, simbolnya adalah kurang Kemudian perkalian, simbolnya adalah bintang Kemudian bagian simbolnya adalah slash uh, Misalnya, uh, kita lihat, misalnya 7 melahan, 6 tambah 7 Kalau misalnya pengurangan, 8 1 Kemudian yang selanjutnya adalah 7 1 7 kali 1, kemudian 7, misalnya perkalian 7 bagi 1 Kemudian adalah fungsi selanjutnya adalah masuk pada fungsi print. Ya. ini digunakan untuk menampilkan angka di monitor. Jika n adalah angka, maka pernyataan print menampilkan nomor n. Kombinasi angka, operator aritmatika, dan tanda turun yang dapat dievaluasi disebutkan ekspresi numerik. Fungsi print yang diterapkan pada ekspresi akan menampilkan hasil evaluasi ekspresi. Contoh, buatlah sebuah program masing-masing dari lima operasi aritmetik standar menggunakan fungsi frame Kita mengetahui bahwa operator aritmetik telah dijelaskan di dari di atas. Secara skenario programnya, saya misalnya program penjumlahan print dalam kurung 3 tambah 4 Maka ketika nanti dijalankan, maka hasilnya adalah 7 Kemudian saya mengurangkan print 9 kurang 2 Nah, ketika dijalankan adalah uh, hasilnya adalah tujuh. Kemudian ada variabel. Variabel adalah objek atau tempat yang digunakan untuk menyimpan nilai. Pada Python yang berfungsi sebagai lokasi memori. Secara praktiknya pada uh, para saat akan membuat variabel maka. Uh, Hal yang harus didahulukan adalah menentukan lokasi untuk menyimpan data atau objek yang akan disimpan. Data atau objek yang akan disimpan dapat berupa bilangan, kemudian karakter atau string dan jenis objek lainnya. Contoh, buatlah program untuk membuat suatu variabel yang berisi data atau objek baik itu bilangan bulat, integer, pecahan atau float, kemudian karakter atau string dan lain-lain serta hasilnya di keluarkan menggunakan fungsi print. Jadi dia sudah akan gabungkan dengan fungsi print. Itu hasilnya itu menggunakan fungsi print. Misalnya, berat sama dengan 60. berat ini merupakan adalah variabel yang isinya atau nilainya 60. Print tampilkan berat maka dijalankanlah hasilnya 60. Kemudian misalnya tinggi sama dengan 17,5 Ini adalah e, Bentuknya adalah e, Bilangan float. Print tinggi Maka hasilnya adalah 170,5 Kemudian ini adalah menggunakan string Misalnya nama sama dengan kata petik tunggal Darman balas tanda petik Ketika nanti dipanggil print Nama maka hasilnya adalah Darman Saya kira ini contoh untuk menggunakan Uh, integer, kemudian pecahan, kemudian karakter yang, terakhir, yang integer, kemudian ini yang float, kemudian ini yang karakter, kemudian yang selanjutnya. Ya. Oke, okay. sekiranya itu untuk sampai di sini, untuk pembahasan tentang uh, bilangan, nanti kita lanjut lagi pada uh, segmen selanjutnya di materi uh, fungsi absolut integer dan float. Sekiranya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaca.